Ratusan murid Gerbang Yuan dikumpulkan di puncak gunung. Ini adalah pos jaga di depan Gerbang Yuan, dan digunakan untuk memantau setiap aktivitas di sekitar Gerbang Yuan. Tentu saja, pos jaga seperti itu tidak ada di masa lalu. Bagaimanapun, Yuan Gate adalah orang-orang yang menyerang dan tidak ada yang berani menyerang mereka. Tentu saja, ini semua di masa lalu. Situasi saat ini di wilayah Suan Timur telah mengalami transformasi drastis hanya dalam waktu tiga hari. Transformasi mengejutkan ini bahkan terdeteksi oleh berbagai kerajaan yang bersekutu dengan Yuanget. Karena itu, beberapa orang bijak dengan cepat menarik pasukan mereka dan menempatkan mereka di dalam kerajaan mereka sendiri. Bahkan, mereka tidak lagi berani menyerang kekaisaran lain. Setelah semua mereka sangat menyadari bahwa jika Gerbang Yuan dikalahkan, meskipun tidak mungkin untuk menghapus semua kerajaan yang bersekutu dengan Gerbang Yuan, kemungkinan yang paling ganas masih akan dihancurkan. Oleh karena itu, di tengah situasi yang tidak stabil ini, yang terbaik adalah bertindak sedikit lebih hati-hati dan tetap bersikap rendah hati. Di puncak gunung itu, patroli itu terus memindai sekeliling mereka dengan mata mereka yang tajam. Kadang-kadang, akan ada beberapa orang berlarian ke sana kemari dan memeriksa tempat lain. Apa itu? Waktu berlalu, tiba-tiba, seseorang berseru. Orang-orang di sekitarnya segera mengangkat kepala mereka untuk melihatnya. Hanya untuk menyadari bahwa langit yang jauh tampak menjadi lebih terang tiba-tiba. Sementara itu, tampaknya ada banyak individu di dalam cahaya yang jauh itu. Oh tidak, kirim sinyalnya, petik 2. Ekspresi patroli berubah drastis saat horor naik ke mata mereka. Segera, pekikan tajam keluar dari bibir mereka. Swash, sebuah lampu merah menyala keluar dari dalam tangan mereka sebelum akhirnya meledak di langit. Bahkan, adalah mungkin untuk melihatnya bahkan dari jarak 100 mil. Setelah sinyal dilepaskan, cahaya itu dengan cepat menyapu dari cakrawala. Baru kemudian, mereka akhirnya melihat sejumlah besar manusia di dalam cahaya itu. Sementara itu, orang-orang itu semua menatap mereka dengan kejam dengan kebencian yang kuat di mata mereka. Swash-swash, tanpa kata-kata yang tidak perlu, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari langit. Seketika, seluruh puncak gunung diratakan oleh serangan liar dan kekerasan mereka. Puncak gunung itu rata, namun, sosok yang tersebar di langit tidak berhenti. Sebaliknya, mereka langsung menuju gerbang Yuan yang jauh. Segera setelah itu, di beberapa lokasi lain, suar sinyal cemerlang melesat ke langit. Setelah itu, suar sinyal semuanya diliputi oleh angka-angka yang berkerumun dari belakang. Api balas dendam datang dari segala arah, mengelilingi gerbang Yuan dan tidak membiarkan apapun lolos. Markas besar Yuan Gate aura iblis berlama-lama di seluruh tempat. Sementara itu, rasanya seolah-olah ada lolongan hantu yang tajam yang dipancarkan. Pada saat ini, gerbang Yuan berada dalam kekacauan dan banyak sekali sosok yang bergegas keluar. Setelah itu, mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat lautan orang yang tampaknya tak berujung bergegas dari jauh. Hampir mustahil untuk mengatakan berapa banyak orang yang datang. Meskipun mata para murid ini terjalin dengan aura iblis, jejak ketakutan masih melintas di wajah mereka. Biaya, banyak individu sekarang berdiri di langit di luar gerbang Yuan. Ketika mereka melihat murid-murid gerbang Yuan itu, mata mereka langsung memerah. Kemudian, dengan raungan, puluhan ribu dari mereka langsung menuju gerbang Yuan dengan mata merah. Tajam pada sesepuh itu, tiba-tiba, dia melebarkan mulutnya sebelum raungan naga menyapu ke depan. Naga yang kuat itu mungkin di dalam auman menghancurkan ruang dan dengan kejam menyerang ke arah sesepuh Yuan Gate itu. Namun, Cahaya hitam tiba-tiba melintas dari bagian terdalam sekte tepat saat naga itu meraung akan membobol gerbang Yuan. Segera setelah itu, itu menghancurkan naga itu meraung. Haha, kamu memang cukup mampu. Kamu bahkan berhasil mendapatkan ahli dari suku naga untuk membantu kamu. Petik 2, tiga lampu hitam melesat dari bagian terdalam gerbang Yuan setelah raungan naga hancur. Setelah itu, mereka muncul di langit. Orang di sebelah kanan memiliki bayi yang cantik seperti kulit dan rambut perak. Yang di sebelah kiri mengenakan jubah hitam dan memiliki kulit halus yang jelas. Namun, tangannya sangat pucat. Sementara itu, ada seorang pria mengenakan jubah putih berdiri di antara mereka. Warna matanya adalah campuran hitam dan putih. Muncul seperti yin dan yang. Selain itu, mereka tampak begitu dalam sehingga orang akan merasa seolah-olah jatuh di dalam. Sikap mereka persis sama dengan tiga tahun lalu. Oleh karena itu, siapa lagi yang bisa mereka selain dari tiga kepala besar gerbang Yuan? Mata lindung berhenti pada mereka bertiga. Sementara itu, ada keinginan pembunuhan yang sangat kaya melonjak di matanya. Bagaimanapun, dia telah menantikan hari ini sejak dia diusir dari wilayah Suan Timur tiga tahun lalu. Untuk mempersiapkan hari ini, ia telah berlama-lama hidup dan mati selama tiga tahun terakhir. Uff, Lindong menghela napas dalam-dalam. Auranya juga berangsur-angsur berubah saat ia menghembuskan napas. Jika dia seperti pedang berselubung di masa lalu, seperti yang sekarang, pedang ini benar-benar terhunus. Aura tajamnya tampaknya menembus awan. Little Marten dan Little Flame juga perlahan mengepalkan tangan mereka. Sementara itu... Ada keganasan yang tak berujung berkedip di mata mereka. Berdiri di dalam gerbang Yuan, Trio Tian Yuan Zi juga mendeteksi transformasi Lindong. Segera, murid-murid mereka mengeras sedikit sebelum ekspresi di wajah mereka tumbuh sedikit serius. Apapun, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lindong saat ini tidak lagi menjadi murid Dao Sekte yang lemah dari tiga tahun yang lalu. Saat itu, Aku seharusnya tidak mengeluarkan biaya untuk membunuhmu. Tian Yuanzi menghela nafas. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar menahan diri pada waktu itu. Lin Dong tersenyum. Sementara itu, nadanya penuh ejekan. Saat itu, tiga kepala besar gerbang Yuan telah menyerang bersama untuk menghadapinya. Seorang murid belaka dari Dao Sekte. Jika Qingzi tidak menembus ruang dan menyelamatkannya, mungkin mustahil baginya untuk melarikan diri. Tian Yuanzi menyipitkan matanya, sebelum kilatan dingin melintas di matanya. Kemudian, dia dengan santai berkata, tidak perlu bangga pada dirimu sendiri. Kamu mungkin telah melarikan diri saat itu, tetapi itu akan sama setelah kami menghabisi kamu sekarang. Petik 2, mungkin kamu tiga anjing tua akan menjadi yang sial kali ini, kata Lindong Lembut, makhluk yang sombong. Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang telah membaik setelah tiga tahun? Aku akan membiarkanmu menyaksikan celah yang sangat besar di antara kita berdua. Petik dua. Wajah Ren Yuanzi menjadi gelap. Kemudian, tubuhnya bergerak sebelum ruang kosong berfluktuasi. Akhirnya, dia muncul tepat di depan lindung dan mengulurkan tangan besarnya. Sementara itu, riak reinkarnasi yang sangat padat menyebar. Tahap reinkarnasi. Di sebelahnya, sesepuh pertama Zuli dan yang lainnya semua terkejut ketika mereka mendeteksi riak ini. Mereka baru saja akan campur tangan ketika Lindung menghentikan mereka. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum bayangan hitam keluar dari lengan bajunya. Setelah itu, itu berubah menjadi sosok hitam di depannya. Sosok hitam itu memegang pisau panjang hitam. Sementara itu, dia menatap Ren Yuanzi dengan acuh tak acuh yang sedang menuju ke arahnya dengan tangan yang mengandung riak reinkarnasi. Akhirnya, tanpa ragu-ragu, sosok hitam itu mengayunkan pedang panjang hitamnya ke depan. Swash! Tidak ada fluktuasi yang menakutkan ketika pedang panjang hitam itu berayun ke depan. Namun, mata Ren Yuanzi tiba-tiba menyusut. Itu karena dia merasakan sensasi yang sangat berbahaya di dalam hatinya. Ci Sementara dia merasa gelisah. Pisau panjang hitam itu melintas sebelum itu dengan berat menebas ke telapak tangannya. Setelah itu, riak reinkarnasi yang tak terbandingkan misterius itu benar-benar diiris oleh bilah panjang hitam itu. Akhirnya, pedang itu menembus dagingnya, menyebabkan darah segar menciprat. Ah, Ren Yuanzi berteriak dengan sedih. Segera, dia dengan cepat menarik kembali. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi sebelum ia dengan cepat mundur kembali ke gerbang Yuan. Akhirnya, matanya melihat sosok hitam di depan Lindung dengan sedikit rasa takut berlama-lama di dalamnya. Hati-hati, ada sesuatu yang aneh dengan makhluk itu. Tian Yuanzi menatap sosok hitam di depan Lindung dan perlahan berkata. Ren Yuanzi menggertakkan giginya, segera hijau dan putih melintas di wajahnya. Setelah semua, dia tidak mengharapkan Lindung untuk melayaninya seperti pukulan memalukan tepat setelah dia menyerang. Orang kecil ini datang siap. Di Yuan Zi, yang belum berbicara, tiba-tiba berkata dengan suara gelap dan dingin. Sudah siap ya, Tian Yuan Zi tersenyum tipis dan berkata. Kalau begitu, kita harus menyampaikan kejutan kita juga. Dia dengan lembut mengayunkan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Setelah itu, ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Kemudian... Kabut hitam melonjak dan tampaknya ada sosok buram perlahan berjalan keluar dari dalam ruang terdistorsi. Keributan ini secara alami ditemukan oleh kelompok Lindong. Segera, mereka mengerutkan kening. Ini karena mungkin bagi mereka untuk mendeteksi riak yang sangat aneh dari ruang terdistorsi itu. Sasa, satu kaki perlahan keluar dari dalam ruang terdistorsi itu. Setelah itu, kabut hitam yang terjalin di sekelilingnya secara bertahap memudar. Mengungkapkan sosok kurus, sosok itu mengenakan jubah hitam dan seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Karena begitu banyak orang dari Dao Sekte ada di sini, kalian semua harus bertemu dengan teman lama. Ekspresi wajah Tian Yuanzi menjadi lebih berbahaya saat dia tersenyum, berkata kepada anggota Dao Sek. Tangan pucat terulur dari dalam lengan baju sosok itu. Setelah itu, sosok itu perlahan melepas tudungnya di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ia melepas tudungnya, wajah tampan namun pucat muncul di depan mata semua orang. Siapa ini? Lindong menatap sosok asing itu. Hanya sedikit terkejut. Meskipun orang ini jelas orang asing, Lindong mendeteksi aroma yang akrab dari tubuhnya. Keributan tiba-tiba meletus dari belakang. Lindong menoleh. Hanya untuk melihat bahwa wajah Ying Xuanzi tiba-tiba menjadi pucat. Yang terakhir menunjuk jarinya pada sosok itu sementara kekafiran memenuhi matanya. Kamu, kamu, Zhou Tong, kamu masih hidup. Bagaimana ini mungkin, Zou Tong, petik 2, hati lindung bergetar hebat. Kemudian, dia menatap dengan bingung pada sosok itu. Ternyata pria itu sebenarnya adalah murid Daosek yang paling mempesona 100 tahun yang lalu. Seseorang yang bahkan memahami kitab suci kesedihan besar, Zhou Tong. Bukankah dia mati di tangan Yuan Get? Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1208. Zhou Tong. Zou Tong. Keributan yang tidak bisa ditahan tiba-tiba meletus di antara para murid Dao Sekte. Wajah mereka pucat saat mereka melihat sosok di kejauhan. Sementara itu, kekafiran memenuhi mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Ying Xiao Xiao juga berseru kaget. Dia mengepalkan tangannya dan bergumam. Senior Zhou Tong jelas dibunuh oleh gerbang Yuan 100 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin bahwa dia masih hidup? Di sampingnya, Ying Xuanzi bergetar terus-menerus. Sementara itu, ekspresi di matanya berubah dengan cepat. Jelas, emosi dalam hatinya terlalu kuat. Sepertinya adegan saat ini berdampak besar padanya. Ketika Lindong memandang murid-murid dari Daosek yang telah membuat keributan, dia sedikit mengernyit. Tepat, ekspresi agak serius muncul di matanya. 100 tahun yang lalu, posisi yang dinikmati Zhou Tong di antara para murid Dao Sek kira-kira sama dengan posisinya saat ini. Bahkan, ketika Lindung pertama kali memasuki Dao Sekte, ia bahkan menganggap senior Zhou Tong sebagai targetnya jauh di dalam hatinya. Sepanjang jalan, dia memecahkan banyak catatan yang dibuat oleh Zhou Tong dan secara bertahap membuat nama untuk dirinya sendiri di Dao Sek. Ini karena dia tidak berharap akan ada hambatan dalam perjalanan pelatihannya sehingga dia tidak bisa mengatasinya. Setiap generasi pasti punya legenda sendiri. Jelas, 100 tahun yang lalu, Zultong Tong adalah legenda di Daosek. Orang ini juga memahami bahwa kitab suci kesedihan besar yang sangat mendalam dan memimpin murid-murid Daosek untuk berperang melawan Gerbang Yuan selama kompetisi sekte besar. Akhirnya, dia bahkan dibebankan ke Yuan Gate sendirian. Meskipun dia akhirnya terbunuh, dia meninggalkan tanda yang signifikan di wilayah Suan Timur dan namanya selamanya tercetak di hati semua murid Dao Sekte. Namun, sampai sekarang, mantan legenda Dao Sek ini sekali lagi muncul hidup-hidup di depan mereka. Selain itu, dia sekarang berada di sisi yang berlawanan dari Sekte Dao mereka. Pada saat ini, rasanya seolah-olah iman mereka telah runtuh. Karena para murid Dao yang semula bersemangat semuanya mulai merasa berkecil hati. Dia memang senior bela diri Zou Tong. Di sampingnya, Ying Huan Huan perlahan berkata, mata birunya yang sedingin es menatap tajam sosok yang jauh, dengan emosi yang rumit di matanya. Sebelumnya, dia juga penggemar berat bela diri senior Zoutong. Zou Tong. Zou, Zou Tong, kamu masih hidup. Ying Xuan Zi menatap tajam pada sosok yang sudah dikenalnya itu. Sementara itu, suaranya sedikit bergetar. Haha, adegan yang mengharukan. Ying Suanzi, ini adalah murid yang paling kamu banggakan. Sebuah legenda di hati para murid Dao Sek yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sampai sekarang, dia berpihak pada gerbang Yuan Aku. Tidakkah menurut kamu ini lucu? Tian Yuan tertawa samar dan berkata, kenapa tubuh Ying Suanzi bergetar saat dia berteriak dengan keras? Bibir Zhou Tong bergerak setelah mendengar tangisan ledakan itu, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu, kamu pengkhianat!" sikap Ying Xuanzi tampaknya telah menjadi jauh lebih tua pada saat ini. Di sampingnya, Ying Xiao Xiao buru-buru mendukungnya. Sementara itu, murid-murid Dao Sekte di belakang yang awalnya bersiap untuk pergi, semua tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Lindong tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia melihat adegan yang tak terduga ini. Mata tajamnya menatap tajam pada Zou Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, "Martial Senior Zou Tong, aku percaya bahwa kamu saat ini tidak lagi kamu yang sebenarnya. Apakah aku benar?" Tubuh Zou Tong tampaknya diam sejenak. Setelah itu, matanya beralih ke Lindong. Meskipun dia tidak berbicara. Sepertinya ada riak jauh di dalam matanya. Tidak masalah mengapa kamu menjadi seperti ini. Kami, para murid Dao Sekte tidak akan pernah melupakan senior bela diri Zultong yang berani menagih ke Yuan Gerbang Sendirian untuk kepentingan Dao Sekte. Selain itu, aku percaya bahwa kamu pasti tidak bertindak atas kemauan kamu sendiri. Suara lindung yang agak serak perlahan menyebar, secara bertahap menekan kekacauan di antara para murid Dao Sekte. Segera, banyak murid mulai mendapatkan kembali ketenangan mereka, bagaimanapun. Mengingat karakter bela diri senior Zhou Tong, bagaimana mungkin dia berdiri di sisi gerbang Yuan. Pasti ada sesuatu yang salah. Zhou Tong terus menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut panjangnya melayang. Setelah itu, air mata mulai jatuh di wajahnya yang tampan. Sementara tubuhnya bergetar hebat Sepertinya dia berjuang melawan sesuatu Setelah itu, suara yang sangat serak dan tidak jelas keluar dari mulutnya Guru, ada keputusasaan tak berujung dalam suaranya yang serak Tubuh Ying Xuanzi menegang Dia melihat Zhou Tong yang berjuang sebelum dia tiba-tiba menyadari Dengan ekspresi menakutkan Dia menatap Tian Yuanzi dan meraung Apa yang telah kamu lakukan padanya? Tian Yuanzi mengerutkan kening saat dia melirik Zhou Tong. Kemudian, dia mendengus dingin sebelum mengguncang lengan bajunya. Setelah itu, tubuh berjuang Zhou Tong perlahan terhenti. Emosi yang baru saja naik di wajahnya berangsur-angsur memudar dan dia tampak seperti zombie yang dikendalikan oleh orang lain. Muridmu memiliki pikiran yang sangat tangguh. Bahkan setelah dia terkikis selama seratus tahun, dia masih bisa mempertahankan jejak kesadaran. Haha. Sebenarnya aku tidak berbuat banyak, hanya saja aku tidak mau melihat bibit yang bagus dibuang begitu saja. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengubah kesetiaannya dari Daosek ke gerbang Yuan aku. Tian Yuanzi tertawa, King marah dan bahkan wajahnya menjadi terdistorsi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa murid ini, yang paling dia banggakan dan yang dia anggap anaknya sendiri, sebenarnya disiksa oleh Yuan Geth selama 100 tahun terakhir. Aku akan membunuhmu, Ying Suanzi tiba-tiba meraung, sebelum kekuatan Yuan yang luas dan perkasa meletus. Kemudian, dia langsung melesat ke depan sebelum serangan tajam yang tak tertandingi menabrak Tian Yuanzi dengan kecepatan seperti kilat. Tian Yuanzi menyeringai melihat ini. Lalu, dia berkata, Zou Tong, gurumu tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Mengapa kamu, muridnya, mengajarinya bagaimana berperilaku sendiri? Petik 2. Swash. Zou Tong melesat ke depan setelah suara itu terdengar. Kemudian, dia langsung muncul di depan Ying Xuanzi dengan cara seperti hantu. Menggesek tangannya, ruang di depannya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan, sepertinya ruang tak berbentuk telah memadat di bawah telapak tangannya. Bang, serangan tajam Ying Xuanzi sangat berbenturan dengan ruang padat yang terdistorsi itu. Kemudian, dia benar-benar dikirim terbang. Segera setelah itu, Zultong mengambil langkah maju sebelum tubuhnya, anehnya, muncul di depan Ying Xuanzi. Setelah itu, dia menekan jarinya ke depan sebelum ujung jarinya tampak menembus ruang dan langsung menekan ke arah Dahi Ying Xuanzi. Tekniknya sangat kejam, ayah Ying Xiao Xiao dan yang lainnya memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat bahwa Ying Xuanzi dalam bahaya setelah hanya dua pertarungan. Ci jari itu yang mengandung cahaya perak, tampak seperti pedang yang tajam. Namun, tepat ketika serangan tajam ini akan mendarat di dahi Ying Xuanzi, energi mental yang luas dan perkasa tiba-tiba diaglomerasi menjadi tirai cahaya di dahinya. Meskipun tirai cahaya energi mental ini hanya memblokir serangan itu untuk sesaat, seperti jari yang hendak menerobos tirai, jari panjang lain dengan cahaya hitam juga bergegas dari belakang. Setelah itu, Bentrok hebat dengan serangan Zultong. berderit-berderit, kedua jari bercahaya itu berbenturan, yang mengejutkan, tidak ada gelombang serangan energi yang terlalu ganas yang menyebar. Namun, ruang di sekitar jari-jari itu tampaknya telah runtuh pada saat ini. Bang, dua sosok bergetar sebelum mereka berdua mengambil alih selusin langkah mundur. Begitu, jadi simbol ancestral tata ruang ada di tanganmu lindung melirik Zhou Tong dengan terkejut setelah dia menyelamatkan Ying Xuanzi. Ketika mereka bentrok sebelumnya, Zhou Tong telah menggunakan kekuatan simbol Ancestral Tata Ruang. Selain itu, kekuatan ini bahkan lebih kuat dibandingkan dengan apa yang digunakan Ren Yuanzi beberapa hari yang lalu. Jelas, simbol Ancestral Tata Ruang bukan milik Ren Yuanzi. Sebaliknya, itu milik Zhou Tong. Zhou Tong tidak menjawab. Matanya hanya menatap Ying Xuanzi, yang sekarang terlihat jauh lebih tua. Sementara itu, tampaknya ada rasa sakit dan kepahitan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata tersembunyi jauh di dalam matanya. Tuan Sekte, Zou Tong saat ini sudah di bawah kendali mereka. Lin Dong menghela nafas dengan lembut dan berkata, Ying Xuanzi mengepalkan tangannya dengan erat. Beberapa saat kemudian, dia perlahan mengangguk. Dengan ekspresi serak, dia berkata, "Aku terlalu ceroboh ketika Lindong melihat sikap Ying Xuanzi. Dia juga merasa kesal." Segera, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya yang dingin dan tegas kepada Triotian Yuanzi sebelum dia berkata, "Sekte Tuan, kamu dapat yakin bahwa aku akan membuat mereka membayar harga yang lumayan. Aku akan menyerahkan segalanya padamu." Ying Xuanzi mengangguk. Dia juga mengerti bahwa dia tidak dapat menangani situasi dengan kekuatannya saat ini. Haha, kecuali kamu menghabisi Zhou Tong. Aku takut dia tidak akan membiarkan kalian menyerang gerbang Yuanku. Tian Yuanzi tertawa dengan suara yang samar. Ada begitu banyak ahli dari wilayah Suan Timur yang hadir hari ini. Sepertinya kita semua akan menikmati pertarungan internal yang besar dalam Daosek. Petik 2. Anjing Tua kamu dapat yakin bahwa kamu akan menderita nasib lebih buruk daripada kematian. Begitu aku menangkap kamu, Lindong memberi Tian Yuanzi senyum ganas, matanya dingin dan keras. Apakah begitu? Niat membunuh melintas di mata Tian Yuanzi segera setelah itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, Zultong, Tong, ini Lindong, orang yang menggantikan reputasimu di Daosek, di antara prestasi masa lalu kamu." Tidak ada yang berhasil melampauinya. Hari ini, biarkan dia menyaksikan kemampuan kamu. Tentu saja, yang terbaik adalah jika kamu dapat membunuhnya juga. Namun, Zultong Tong tidak bergerak ketika mendengar kata-kata Tian Yuanzi. Zi. Alih-alih, cahaya perak samar berkilauan berkedip di matanya. Kuh, apakah kamu masih berpikir untuk menolak sekarang? Kamu pasti bermimpi. Petik 2 Tian Yuanzi mendengus dingin saat melihat ini. Dia mengepalkan tangannya di depan aura keabu-abuan menutupi mata Tong, Dengan cepat mengikis cahaya perak di dalamnya Tubuh Tong bergetar hebat dan kepalanya dengan cepat dipenuhi keringat Dia mengepalkan giginya sebelum darah merembes keluar Menyebabkan dia terlihat sangat menakutkan Kamu anjing tua Sebuah kilatan marah melintas di mata lindung ketika dia melihat bahwa Tian Yuanzi telah memaksa Tong dalam keadaan seperti itu tubuhnya bergerak dan dia baru saja akan menyerang ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Kemudian, Zoltong muncul dan menghentikannya. Aura abu-abu dengan liar mengikis kilau perak di mata Zoltong. Lindong bisa merasakan bahwa kesadaran yang tersisa di yang terakhir sedang dihapus dengan cepat. Lin, junior bela diri Lindong. Tong melebarkan mulutnya saat kilau perak di matanya membuat perjuangan terakhirnya. Suaranya yang serak dan tidak jelas berisi nada memohon. Tolong berjanjilah padaku. Kamu, kamu harus membunuhku. Lindung menatap Zoutong, yang pernah menjadi kebanggaan seluruh sekte dao mereka. Ketika dia melihat bahwa dia disiksa dengan sangat kejam, amarah meletus di dalam hatinya sebelum hasrat membunuh dengan gila muncul di mata hitamnya. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengepalkan tangannya. Suara rendahnya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang brutal saat itu bergema di langit. Martial Senior Zoutong, kamu dapat yakin bahwa aku akan membuat ketiga anjing tua membayar semua rasa sakit yang telah mereka berikan kepada kamu. Terima kasih, terima kasih. Senyum senang muncul di wajah Zoutong. Setelah itu, kilatan perak di matanya juga menghilang sepenuhnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.